Eh ini pasti gak benar nih <meng> Aduh <hari> Gak bener tuh <menangani> nih Haaah Haaah Haaah Tau lah ya Apa itu? Tidak, Apa itu? 4 4D Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu Si hidung besar Si hidung besar Si hidung besar di minecraft Oh! Ya ampun. Dia ngetik villageer dong ada r-nya tolong. Bisa tahu enggak? Aku enggak bisa gambar desa soalnya. Jadi aku gambar aja villager. Ala cuk, kenot cuk. Halah cuk, coba tahu tapi nulisnya salah. Makasih. Apa itu X enjoy? Set boy Hah? Oh. <TISUSPEN> <git mainan> apa itu apa itu apa itu pertama klub pertama apa oh betul marshmallow itu iya kan iya harusnya marshmallow iya <tis> m a r s m e l l o w marshmallow ah oh. DJ. b j waduh aduh marshmallow is closer Odoh wudhu DJ Marshmallow DJ Marshmallow eh hey, kau salah bukan e A bro Marshmallow Marshmallow, Marshmallow. Uh, bukan Marshmallow hahaha ah, jadi bener aduh Ay, gimana jauh. sih tulisannya lupa gua, jangan pakai F ke A pante lah gua cari di google hahaha <laughs> <laughs> gak ada tau <Mata>, <laughs> Marshmallow Yotademon dulu Donut, oh, donut. <tuk> Gimana sih cara <tuk> bikinnya? Apa itu? D -O -N -U -T. Apa? D Apa itu? Sumpah ga jelas <tuk> Oh! Ah! Adalah aku, Chrome aku lupa ya ampun. Gue kira donat, gue udah hafal ngetik donat dari tadi Aduh, astaga! Astaga, ini browser yang gue pake sekarang loh Astaga, chrome dia gambarnya Alah, cok cok gue ngilor gue doan matanya <laughs> aduh, lagi sama-sama bulat enjir Iya deh, ada tengahnya itu <laughs> Kan emang chrome ada tengahnya, tapi nolak iya. iya, kan, aduh a, a, Lupa dikepikiran <laughs> dengan Browser yang harusnya keluhnya sih, browser yang sering kalian pake apa itu? Oh, Aku maksudnya Firefox hmm, mungkin itu maksudnya Firefox kali ya. Oh, pakai Firefox. Itu? Internet spoiler dengan <laughs> Aduh, zaman <laughs> itu. Aku tahu ini cok. Aduh. kok Halloween bukan? sih? Halloween ya sih? Bukan, bukan. Apa cok monster? Horor. Iya, yeah, enggak ada. Oh gimana, gimana sih? bukan bukan bukan, bukan. Apa, loh? <laughs> headboard kok nah, call headboard apa, sih apa itu? Headboard, headboard. headboard oh headboard astaga headboard apaan? astaga ukm-nya berkembang sekali. aku tidak tahu pokoknya dia itu tempo cara ngapusnya gimana cok? oh okay. jadi ada ini ada tempo. Tempo Desert. tempo. Kalian tau tempo? Diser gak ya. sih? Diser gak sih? Kalian tau tempo, ini tempo. Sabar, Cok. Diser gak sih? Terus ini Betul. itu tahu, Cok. Ini <laughs> tempo. Tempo. Astaga, tempo. Gua kesel gua ngelomong hmm. <laughs> Tuh gambar yang gambar malah yang udah tahu, cu Apa itu? Oh.. Ini temple okay. Waktunya ini. Ini. cari kumon tuh berkembang gini. Hahaha <laughs> Belajar deh iya. kumon Anjir Ayo, Ini temple okay. Temple Temple Pure out <laughs> Fortress <laughs> Fortress dan temple itu berbeda Aduh apa nih ngeri bentuknya Apa lagi ini? england bukan Oh apa Irlandia Buka. bukan. <laughs> bukaan yeah. itu bukan baru <laughs> aja nah panjang nah nah tuh Astaga bahasa Indonesia sama bahasa luar beda <laughs> Norway bukan Norway <laughs> hahahaha hahahaha aku masih norway dari tadi astaga jerman? jerman dari mana? jerman udah itu jerman udah triangle Jadi C kayaknya sapphire udah bener dong gak bener aduh <Gak bener> <tuk> <sama sama agreement. tuk> Yang sering nanti, track tahu ini siapa? Oh, aku tahu tapi lupa namanya. Cuk, oh, iya, iya. Aku iki, iya. iki, iya, apa iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, Aduh iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, ME Apa? Apa ini WWE, cok? Apa ini? G God ya. Anjir. Kan diket. ribut ibu Eh, ya ampun apa itu apa tuh rulers penggaris apa bahasa Inggrisnya hahaha <hati> good good good hahaha ini adalah hasil dari belajar kumen ruler eh diam anda mumpung ada yang <hati> nggak dengar mumpung ada yang nggak dengar <hati> mumpung ada yang gak denger loh, itu loh penghapus penghapus pemada aduh yang panjang gitu yang sering kita pakai buat garis garis ya kan itu kalah aduh